Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tehasani Kali ini dengan konten yang berbeda teman-teman ya Saya Sekarang lagi kerja Membuka lahan untuk tanam jagung ya Ini sementara Nah Sana lain, Sampai di sana teman-teman ya Sana Ya saya sudah kerja sekitar Satu minggu lebih Teman-teman ya <tuh> Hari ini Sangat panas Tetap semangat bekerja Saya <tuh> Selalu bersyukur Kepada yang maha kuasa Selalu diberikan Kesehatan Oke teman-teman uh, Mulai Hari ini saya bikin konten lagi setiap hari insyaallah ya saya akan e, menunjukkan kepada kalian proses-proses e, pengolahan tanah ini mulai pembersihan tanah ya hari ini e, sebenarnya dari kemarin-kemarin tapi hari ini saya baru upload video terus ikuti channel saya biar teman-teman tahu <tuh> updatean video dari saya inilah pekerjaan saya sekarang sambil bekerja dan sambil bikin konten nanti sementara akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya yang sudah saya paras rumputnya nah ini masih sementara proses ini lahan yang saya kerjakan teman teman ya saya sudah uh, membersihkannya nah ini parang yang saya gunakan tarif ini bekal yang saya bawa nah kebetulan ini sudah siang saya akan pulang ke rumah dulu Ini lumayan luas, ya. Saya sudah uh, satu minggu yang lalu kerja ini. Ini alang-alang, saya sudah bakar biar cepat bersih, ya. Ini rumput-rumput saya sudah. Uh, bersihkan lalu saya kumpulkan tinggal kita bakar. Nah, yang saya bersihkan masih luas ya teman-teman. Ke atas lagi. Insyaallah saya bisa bersihkan semua. Nanti proses-prosesnya akan teman-teman eh -teman, uh, lihat selanjutnya nanti saya akan buatkan video videonya ini kelapa teman-teman ya nanti saya akan tanam setelah bersih ini kebun saya baru beli kemudian di, <tuh> ini kebun dijual dalam keadaan eh, banyak rumput ya pohonan nah ini teman-teman saya sudah bersihkan semua ya sudah kering tinggal siap bakar tapi saya selesaikan dulu semua ya ini gunung ya gunung sini batasnya ya dan yang ini belum belum saya bersihkan masih dalam proses ini sangat rimbun teman-teman ini belum rumputnya masih tinggi-tinggi semak belukar saya membersihkannya sendiri ya insya Allah dengan secepatnya saya akan cepat bersihkan nah teman-teman bisa lihat masih lumayan banyak ya ini patok batas ya Setelah saya paras Kemudian saya akan eh, Mengumpulkan Rumput rumputan yang saya paras Kemudian saya Saya akan kumpulkan Terus saya akan Semprot Kalau sudah Mulai ada Mulai tumbuh lagi, ya, teman-teman. Itu sangat bagus untuk uh, menyemper rumput. Baiklah, teman-teman, ya, saya pulang dulu sampai di sini videonya dulu, teman-teman. Hari ini, insyaallah, saya selalu update video-video saya membersihkan kebun terima kasih yang sudah support saya sampai hari ini terima kasih jangan lupa subscribe